Semuanya ketemu lagi di channel kesayangan kita, akuita Valentina, dengan segmen guruku gamer. Belajar nge-game, belajar huh. <laughs> aku selalu semangat untuk menyapa kalian semua pada hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, ya, reo. Nah, setelah petualangan kita di live Is kemarin selesai, dengan sangat epic, ya, kita akan lanjutkan ke game yang mungkin bisa dikatakan full puzzle ya katanya dan ini adalah beberapa seri dari gamenya Dark Dome yang bagus-bagus nanti mungkin sekitar ada empat game dari Dark Dome tapi nggak tahu mainnya gimana kita urutin atau gimana kita lihat dulu apa yang akan terjadi di seri pertama ini dan yang game sekarang kita mainin itu namanya the girl in the window trailernya bilang kalau game ini itu Uh, mengupas misteri di sebuah rumah yang dulu itu ada orang tinggal di dalamnya cuman orangnya meng dalam tanda kutip menghilang nah apa yang terjadi sama gadis ini di rumah tersebut kita langsung lanjutkan petualang kita di pressure Girl to start years ago there was a mysterious murder the case was never solved oh ada pembunuhan misterius dan tidak pernah terpecahkan hingga rumahnya terabaikan abandoned itu terabaikan terus villagers claim to see strange thing inside the house orang desa mulai ngomong e, ada banyak kejadian aneh di rumah itu itu katanya oke okay. Aku belum apa-apa kok udah ngerasa takut ya. Tapi nggak apa-apa. Aku bersama kalian jadi tidak boleh takut. Oke, okay, let's go, let's go. One of Hayden Town's house has caught people attention. Adalah, ayah eh, adalah, ada satu rumah di desa ini yang selalu menarik perhatian warga. Ada story nih Ih keren sumpah. Aku suka game yang stylenya sederhana tapi kena Iya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. They say strange things happened inside. Mereka bilang ada hal-hal aneh yang terjadi di dalam rumah itu. Some believe that days in appearance uh, beberapa orang pernah melihat penampakan dari seorang gadis dan itu seringnya di ngelihat di, di, di jendela. Duh, bingung, bingung. Next. It's strange because this house this house ala was abandoned 20 years ago itu adalah hal yang aneh karena rumah itu udah nggak ada penghuninya sejak 20 tahun yang lalu after that, a horrible crime setelah kejadian yang mengerikan itu next you feel something calling you oh, kita jadi cowok ini deh kayaknya ketika kamu masuk ke rumah itu tahu kenapa kita masuk ke rumah itu Kan kita bisa memilih untuk tidak masuk ke rumah itu Tapi ya, setelah kita ikuti jalan cerita neore. You feel something calling you from inside that house Ada sesuatu yang memanggil kita Sebagai player untuk masuk You have entered to investigate At the door and close business Ketika kita masuk, pintunya Tiba-tiba notop mm. Mas, pulang mas Pulang, saya sarankan Pulang <laughs> Waduh Baru, baru mulai, jangan bikin kejam. nya kok di depan ya? Oke, okay. nah jadi uh, sedikit ya tentang game ini. Ini fiturnya point and click. Kalau kita lihat dari description-nya di PlayStore, uh, dan kita kayak nyari-nyari barang, kayak escape room kayak gitu-gitu. Oke, okay, kita mulai searching-searching ya. Dan eksplorasi adalah kunci utama suksesnya gameplay ini. Oke, okay. hmm, ada mantel, payung, dan jaket pria. Eh, katanya nggak ada yang di rumah ini, tapi kok... eh, oh, uh, payungnya bisa keambil. Buat apa? Tapi payungnya udah nggak ada hal-hal lagi. Uh, eh, apa ini kayu? Kayaknya kita butuh semacam obeng atau pengungkit lainnya untuk nyongkel kayu ini oke kita selesek satu-satu yore harus sabar apa ini fuse? that will be so risky oh ya nanti kesetrum oke okay. nope hey what is that? thursday hari Kamis ya hari Kamis, jam 2 siang ada seseorang yang berdiri di depan rumah selama tiga jam it's weird, aneh okay. oh, aku bisa diambil fotonya okay. kekunci? Hmm. explore lagi ya, di ruangan lainnya wow. apa itu? Nothing happen, is there something wrong with the fuse pop? Oh, kayaknya belum, karena kita belum nemuin fuse. The window is stuck. Gak bisa, Jendelanya dikunci. Hmm. Hmm. Tidak, belum apa-apa, udah nemu padlock. Eh, ada kaset. Oh, bisa diambil. Who is he? Itu orang yang tadi C. Yang moto di dalam rumah siapa? Terus mbak ini siapa? I don't know Diary? Hmm, coba baca ya, mungkin kita nemu clue atau something like that I have seen a suspicious man Aku melihat orang yang mencurigakan di depan rumah kami dan sepertinya orang itu mengawasi kami. Hari Selasa, tanggal 13. Aku melihat kembali pria itu. Dan kali ini dia seperti terburu-buru. Aku jelas-jelas melihat dia terburu-buru. Dan itu membuatku gugup. Hari Rabu. Aku takut. Setiap aku lihat di jendela selalu ada dia. Kamis. Pria itu datang lagi dan dia berdiri di depan rumahku selama tiga jam dengan apa punggung yang mengembelakangi rumah. Jadi orang ini arahnya itu ke jalan. Dan dia tidak pernah melihatku, tapi sepertinya orang itu mengawasi kami. Hari Jumat. E, kali ini pria itu membaca koran. Di rumah kami di, di, tetap, tetap di posisi yang sama, tapi membaca koran. Selalu menggunakan topi yang sama dan jubah raincoat itu apa? I, jasujan ya, kaya jasucan berwarna biru. Satu. Uh, apakah ini hanya perasaanku saja? Orang ini mulai mencoba untuk masuk ke rumah. Aku sudah bilang ke orang tuaku, tapi mereka nggak percaya orang nggak percaya sama apa yang aku bicarakan. Hari Minggu, aku baru saja mendengar suara berisik dari dalam rumah. aku mengunci kamar. Aku mengunci diriku di dalam kamar. Aku takut. Aku mendengar langkah semakin dekat dan semakin dekat. Do kok merinding aku, aku merinding dan kemudian aku tidak bisa menulis lagi oke okay. apa yang terjadi kepada mbak ini kita masih menyelidiki ya? ini first gameplay loh, yowes tadi nikmat ya, ta -tau. cepet cepet cheese mm -hmm. loh, aku nggak bisa mindan botol ini, botol ini dilem ke meja Kok bisa ya, ah, Ya ampun, eh, hey, kaget aku. ah <laughs> mama, mama, mama, Kaget aku Eh, ah. hey, merinding mama, mama, Eh, kita nemu kunci, mama, hey, Ya ampun, merinding mama, mama, Aduh, doh, doh, doh, doh. aduh, aduh, aduh Game ini sederhana tapi mama, mama, mama, lumayan lumayan lumayan Enggak, enggak, enggak, kita enggak ke sini. Mbak. Mbak, santui mbak. Baru pertama main. Eh, apa ini? Bawang sama gelas Maksudnya apa? Apa ini? Apa itu? Oh. Oke. Okay. Simbol untuk di mana ini, tuan hmm, Apakah buat di sini? artinya bukan, bukan, bukan oke, okay, aku masih belum nemuin sesuatu yang pun aku masih kaget Tommy Shock Therapy oh, kabel I can't touch those wires with a bare hand oh, nggak boleh, nanti kesetrum kita harus mungkin cari sarung tangan juga oh iya, kita punya setidaknya kunci nah, ini kunci putih itu, itu depan nggak? <laughs> ulang ya Ya, yeah, the door has no handle. I don't see anyway. Apakah payung itu bisa ditaruh di -ditar? mm. mm. mm. Ya ampun, aku baru lihat-lihat Jumpscare-nya udah tiga kali, dong. Tiga kali, imagine that. Apakah simbol yang kita temukan tadi bisa digunakan di sini? Tidak, sepertinya. Ih, ini buku nakal. Tadi tiba-tiba jatuh sendiri. Oh iya, there's no way to. Mungkin kita cari linggis juga ya. Apa ini? Ya ampun, ya ampun ada pola dong. Aduh. Ini gini gini gini gini, gini. oke? Okay. Kita fokus cari tape player ya, type ini. Ini foto apa sih serem banget. Mm, mm, mm, mm. Oh ya, yeah. masih putus screwdriver. driver. Apa ini? Mm. Lubang tikus? I don't know. Aduh, nggak, aku gak kaget sama kamu, gelas Aku sudah terbiasa Oh, ini foto yang hari jumat. Dia ya, pura-pura untuk membaca Koran Kuci Gak bisa No, gak bisa Gelas ya nah. Eh, gelasnya bisa dong Oke okay. Ah uh, ini ada kita bisa putar and play the TV isn't on hmm. digunting dong terus aku harus gimana tuan ya udah setidaknya udah nemu satu tempat untuk meletakkan tape recorder. Oh, ya, apakah ini bisa dipakai di sini, bukan? Bukan, atau di sini? Di oh ya, yeah, of course, duct tape. Duct tape buat dimana ya? Oh, duct tape. I know, I know, I know. Electrical Insulating Tape. Seharusnya bisa di sini dong. Iya kan? A goblet An umbrella Gak mungkin Gak mungkin Hmm Daktik Daktik hmm. Apakah ada hal yang Kita lewatkan Bentar That will be too risky Enggak. Hmm. Oh, gak K Kita belum nemuin Kabel, I don't need the entire wheel of cheese. Kita cari pisau juga, atau apapun itu, udah. Dan ini udah habis, kita ambil hmm. bawang, gelas, tanda salib, dan cermin. Aku buntu. Hmm. Ah, kenapa aku tadi bisa nebak ada sesuatu di sini? I can feel something inside the chair. Nah, kita butuh pisau juga. Nah, aku ini loh, lihat ini loh. Lihat ini loh. Kan kayak kursi, terus itu yang atas ini kayak harus diangkat gitu dan ada tanda panah di tengah-tengahnya. Nah, itu tadi kenapa aku bisa tiba-tiba buka kursi? ya ampun apa yang harus aku lakukan? Eh, hey. apa lagi ini tuan? Aduh, ntar ya? Aku coba klik sana klik. Eh, bisa dong? Apa? Yes, kita nemu satu hal di petlock. Oke. Okay. Ini foto yang selasa. Dia pura-pura tidak melihatku. Hmm. Berarti si cewek ini selalu oh no, ngawasi jendela. That's why girl on the window. Oke, okay, ini ada eksperimen tikus dan... Mm -hmm. Lens. What happen with plants? Kita belum nemu puting ya. Tempat tempat siram. Yang punya apa lagi? Oh, ini ya. Kita coba dulu ini. Coba dulu. Di mana? Di sini. Ikut. Ayo. Aduh, aduh aduh, aduh. Lapan, sembilan, satu Nah, seperti ini kita harus Hmm, hmm, hmm, hmm. oh foto track itu oke. Okay. Kita coba satu-satu, apa kiranya terjadi? Gablet tadi di mana ya? Lupa, oh di itu, itu, itu, itu. Di? Di. mana gablet is empty harus diisi ya, diisi dengan apa tuan? tidak mengerti mama aku takut jump scare edidik edidik oh, gak. gak. bisa lah listriknya kan mati oh, ya ampun aduh dingin guys jump scare terus ya enggak libur ya oh ya kita dapat kunci Isim, there's something there, but I can't get it. Kita harus pakai apa terus. Kita harus tarik. cari, cari, lagi. Ah, ah, ah, before, hmm, hmm, hmm, terbang dong, terbang mbaknya. Ya Allah, aku pingin pulang. Mbaknya terbang. Ah, mama. Oke, okay, oke. Okay, Apa nih? Hmm? Well, they're missing pieces. Nah, kita harus cari. Tidak bisa ya. <laughs> Logikanya di mana, Kak Ita? Tunggu nih. Oh, iya. guys. Sabar main gini, gini, gini tuh harus sabar. Hmm, gak, logikanya logikannya nggak gitu. Apa? Oh ya, yeah. course thank you, thank you, thank you, thank you. Sekarang, oke. Okay. Oh ini ada ada nomor satu bulan. Oh ya, yeah. langsung coba ya. Tadi di mana tadi? Di kotak yang tak sempat. apa tadi? satu bulan dua angin. bulan bulan angin? angin itu gimana? oh, keriting ya anginnya. angin nomor tiga. Keju, aku menganggapnya aku keju ya. Soalnya kayak keju kepotong Keju dan bintang. Mm -mm, awas, jump scare ya. Persiapan, persiapan. Mm -mm, persiapan, persiapan, persiapan. persiapan. Oke, okay, enggak. Enggak di jump scare ternyata. Terus kita taruh di ini, di mana? Di bawah. itu tadi apa itu tadi tuan hmm? mungkin kita akan tahu jika okay kita coba temukan lainnya dulu dan aku tidak tahu tadi itu apa coba petlock petlock petlock petlock where you petlocknya di mana ini ada gemuknya di mana ini nih up alright Ya, bukannya Bukannya bukan itu Wah, asli Bakal luamah kira Setengah jam ya, <laughs> Oke, okay. Bukan, bukan yang ini ternyata apakah kita harus menyambungkan semua ini? jangan ngawur kita. iya. Yeah, yeah. oh, hi there. batu, buat apa? Hmm, apakah? Yeah. Hmm. apakah bisa di combine combine? Lilinya bisa diambil dong Selanjutnya ada. Nah, ya ini udah terampil. Aku mulai emosi. Kira. Ah, apakah batu itu buat pecah jatuh? Nah, jembatannya oh, ada. Nah, kira ini nomor juga usaha. Ya terus kita nggak nemuin benda tajam sama sekali wow wow ah, udah nggak nemu itu pemaca-katanya ada lagi ka ada dikagetin mulu kita harus matiin lampu ini. Tapi dengan apa? Dengan apa? Eh, kayaknya itu berhubungan sama pot. cuman aku nggak tahu. Connectingnya di mana? Oh my god! Ya mana tahu aku. Oke, okay, kita tadi pakai batu untuk macain kelas. So, oh, udah kunci. Oke, okay, thank you. Mana tahu? Mana tahu jika itu tidak aku coba-coba itu tadi. Kuncinya body di mana? Apakah di sini? Oh, iya dong. Oh, oke. Okay. Kita bisa pakai untuk table itu risky, still too risky. Oke, okay, berarti ke satni. Oke, okay. kemana? Kemana kabel ini bermuara? Oke oh. oke okay, okay. sejauh ini udah benar ya sejauh ini udah benar oke okay. hmm. guys aku takut guys aku takut di scare oke okay, terus oke okay, terus ke ruangan ini oh enggak ya aku tak tahu sumpah tuan-tuan selanjutnya kita buka lagi yang nomor 2 yang itu diagonal cari pot yang diagonal 4 hmm. okay. selanjutnya yang titik-titik pot titik-titik hmm. tunggu-tunggu salah salah Satu, kita cari. Aku tadi feeling gitu sih, soalnya kan kok gambar pot tapi potnya kok nggak bisa dia apain pakai sarung tangan juga nggak bisa digali. Terus aku baru nyadar jumlah daun nih, hmm, coba aja siapa tahu kan ya, sama yang terakhir uh, ini yang bergelombang. Nah. Dan ini juga uh, simbolnya daun kan? Apa okay. Ter? Uh, uh, uh, uh. itu tangan kita. Um, no comment, ya. Just di start hari Senin. Oh pertama kali datangnya ya. Jam 12.30. Just buat apa? Oh, A lit candle. Mungkin tapi I can reach. it apa okay. yang mungkin? Oke, okay. so, so good untuk enggak ada tikus, takut aku merinding. eh tadi. Nah, masuk Pak Eko. Ya, ya. TV-nya nyala. Aduh tuh aku takut aku takut jam scare. Aduh, disuruh switching, switching. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Cucu Rika jangan-jangan disuruh ngebeli dulu. Huh. Mm. Aku di dinding kenapa itu? Oh. Tapi di mana? Uh, di switch deh kayak aku takut rek nolam orang wah wah maningso ini. ini ini ini. Sorry sorry sorry. <tuk> Takut-takut. Uh, okay. Aduh. Oh. Ih, aku merinding, aku merinding, enggak ya Tidak. Oke. Okay. So. What we gonna do? Is that right? Mbak. Mbak. Apa lagi? Oh, apakah ini karena kita kan lihatin di TV. Jadi Habis ini udah yo, Rek. habis ini udah yuk, aku kepalang Takut-takut. Nih sama ini nih. Oh, Agak di. Enggak <tuk> juga. Serius aku enggak tahu ini, Mbak, kamu enggak mau ngasih aku kluta? Satu langkah Nah itu kayaknya ujung dari screw driver Aduh Rek, sudah yo sudah yoh. takut takano untuk episode kali ini kita tutup sampai di sini Terima kasih udah nonton sampai akhir jangan lupa subscribe jangan lupa like Rek, aku takut cuma merinding game -nya sederhana ya tapi merinding aku karena atmosfer lagun ini tenang, tapi menurutku creepy juga bukan creepy sih, bener-bener ditujukan untuk creepy, enggak, tapi tenang, tenang creepy, terus nanti di scare nah itu loh, sih membuat aku merinding, kena vibes-nya ini tuh oh my god <GASSECAL> <GASSECAL> cukup cukup cukup cukup cukup cukup enough thank you thank you thank you so much see you till the next video, alala, till the next video bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, dadah dadah dada dada dada dada -da, da -da, enough enough enough enough, enough.